Sebuah fenomena alam yang baru-baru ini viral di media sosial datang dari Dusun Duku Desa Krendowahano Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Fenomena sumber air ini dikatakan memiliki tiga keunikan. Dikatakan dalam video yang viral tersebut, air dapat terbakar bila disulut api. Air berasa asin seperti air laut dan di bawahnya ikan air tawar dapat hidup di air yang asin tersebut dilansir dari sumber berita yang beredar, sumber air tersebut berada di halaman rumah Soliwin warga Duku, Kabupaten Karanganyar. Sumber air ini merupakan bekas sumur bor yang tidak terpakai karena tidak layak dikonsumsi, kedalamannya kurang lebih 120 meter. Awalnya pihak desa melakukan pengeboran untuk mencari sumber air yang layak dikonsumsi, tepatnya September tahun 2019 yang lalu, dari enam titik yang berbeda hanya dua yang mengeluarkan air, salah satunya di halaman rumah Pak Solihin. Menurut keterangan Pak Solihin, meskipun berhasil mengeluarkan air dan tidak berbau, namun karena rasanya asin, sumur tersebut dibiarkan begitu saja. Dan mengenai air itu dapat terbakar jika disulut api, itu terjadi secara tidak disengaja. Awalnya anak-anak muda pada malam hari mau melihat sumber air itu. Karena gelap mereka menyalakan korek ternyata malah menyambar menimbulkan api. Terang Pak Solihin, Sulihin kemudian memanfaatkan sumber api tersebut untuk memasak dengan memasang empat buah kaki-kaki besi sebagai pijakan layaknya tatanan pada kompor. Hingga kini sumber air tersebut masih dapat terbakar jika disulut api, dan untuk memadamkannya cukup ditiup atau disiram air. Pagi. Dulu sekalian. Saya sekarang lagi di dusun Dukung, desa Di sini kita adalah sebut tetapi ditemukan keanehan setelah proses dapat mencair Ini suatu mene bena -bena yang benar ya Seperti biasa, kalau misalkan air Kalau tidak bisa hidup di air asin jangan ini banyak sekali Bisa hidup Yang kedua, ini yang paling bagus mene ini yang akan sangat tangkap Coba perhatikan Nah, seperti ini Jadi airnya ini yang pasti keluarga untuk kita nasi untuk pemasa jadi ibu-ibu atau warga sekitar Seperti air mendidih, tetapi airnya adalah semua air yang keluar dari sini.